Baiklah persahabat-sahabat, dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan di siang hari ini persahabat ya. Kita simak nih video lucu Abang L Yang baru tiba di rumah saat tentunya pasca operasi persahabat ya Abang L langsung digendong oleh Oma Masya Allah, Abang Fatimah anak yang hebat, anak yang sangat kuat Baru selesai operasi aja, tidak merasakan sakit persahabat ya Masya Allah dan kita lihat juga di sebuah kalimat yang diposting di unggahan ini Alhamdulillah BPL udah pulang ke rumah Langsung di Oma dan main sama uak-uaknya Masya Allah banget ya Tentunya kita juga merasa bangga dan bahagia Keluarga Leslar memang Masya Allah luar biasa bersahabat ya Mudah-mudahan keluarga selalu bahagia Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kita lihat juga persahabat, di postingan ini tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Instagram Ayu Uga mengatakan, Alhamdulillah tinggal istirahat untuk pemulihan, matanya masih kuyuk, katanya tuh ya. Doakan yang terbaik untuk Abang El, mudah-mudahan sehat, amin. Kita lihat juga persahabat komentar selanjutnya, dari akun Nur Enda mengatakan, Operasi sekarang canggih kali ya, sehari udah pulang, dan gak ada sakit-sakitnya. Alhamdulillah, Masya Allah banget ya Memang luar biasa BBL Anak yang kuat, anak yang hebat Kemudian juga perselabat ya Kita lihat nih, masih banyak Support dan doa Untuk Abang Fatih Sampai sekarang pun tentunya doa Selalu diberikan ya untuk BBL Kita lihat diunggah Lesnar si Komit yang mengunggah sebuah postingan, tentunya karangan bunga, ada kue, masya Allah banget ya, ada makanan, cemilan, buah-buahan, masya Allah banget ya, untuk Abang Fatih. Kita selalu bangga dengan fan base yang luar biasa, selalu kompak, selalu solid untuk mensupport idola kesayangan dan keluarga besar. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini. Berharap ridha Allah atas kesembuhan Abang El dan kesuksesan Leslar Entertainment. Semoga laga sembuh ya Abang Fatih sayang. Dan untuk Leslar Entertainment, selamat ulang tahun. Perusahaan yang pertama, mari kita selalu ingat bahwa kerjasama tim membuat mimpi perusahaan menjadi nyata. Sukses selalu dan terima kasih atas kerja kerasnya, masya Allah. Kita juga semakin kagum dan bangga pasti dengan tim Laser Entertainment yang selalu memberikan kejutan yang selalu. Membuat kita happy setiap harinya dengan vlog-vlog terbarunya Leslar Entertainment. Kemudian juga persahabat disimak di unggahan terbarunya Ucok Baba yang mengunggah sebuah postingan foto bareng Abang El. Masya Allah Bang Fatih lagi bareng Uwak Ucok ya Masya Allah. Bahagia terus, mudah-mudahan silaturahmi juga tetap terjaga dengan baik ya antara Ucok Baba dan idola kesayangan kita. Kita lihat juga perselabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Ucok Baba Gemesnya Abang Fatih digendong sama Uwa Masya Allah, gemes banget ya Pasti yang melihat Abang El itu gemes banget Karena Abang El ini luar biasa Anak yang sangat-sangat membuat tentunya semua orang kagum Dan terpesona pastinya Masya Allah Kemudian juga perselabat ya Bang Min akan menginfokan mengenai polling online The Most Charming Male Celebrities 2022 di siang hari ini untuk Bapak Willard masih berada di nomor 2 dengan perolehan voting 9.556 votes. Dan nomor pertama masih Rangga Azab dengan voting 10.552 votes. Yuk persahabat ya votingnya selisih seribuan. Kita support terus untuk itulah kesayangan Bismillah, mudah mudahan rezekinya Bisa mendapatkan Tentunya gelar The Maskar Mimel Celebrities 2022 Dan berikutnya juga persahabat Di unggahan Bang Ariel Satu jam yang lalu mengunggah sebuah fonsingan foto berangka Rangga Wow, ini spesial untuk warga Konoha Juga persahabat yang lagi syuting nih Kita lihat di kalimat Yang dituliskan Bismillah, obrolan ketika proses syuting Film layar tancap Buril, secara gambar sih detailnya oke, okay, aman sih tapi sedikit koreksi ya rangga dan Rangga menjawab Kalau saya sih oke okay aja lah Bang Boril Tapi nanti saya koreksi lagi Aduh percakapan antar Bang Boril dan Rangga Syahid nih <laughs> Ini cute banget ya Doakan juga untuk mereka mudah-mudahan selalu sehat Dan Bang Boril selalu bisa menjaga idola kesayangan kita Amin Dan berikutnya juga persahabat ya Kita mendapatkan info dari Ibu Riana nih Mengenai meetingnya Leslar Entertainment semalam Betul sekali persahabat ya Untuk jawaban kalian ini banyak sekali yang menjawab, sepertinya di Jakarta betul sekali, persahabat ya. Untuk semalam, Bunda Leasi Bapak Binar tidak ada di Lampung, tapi di Jakarta bersama Ibu Riana dan Bapak Gubernur Lampung juga, persahabat ya. Di sini kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Riana, Krianusa 2022. 2022. Balai Sidang Jakarta Convention Center atau GCC Itu lokasinya bersahabat Hari Rabu tanggal 21 September 2022 Sampai tanggal 25 September 2022 Nusa diresmikan oleh Ibu Negara Haji Iryana Jokowi Widodo Selaku pembina Dekranas didampingi Ketua Umum Dekranas Ibu Haji Wuri Ma'ruf Amin Juga dihadiri Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Wakil Gubernur Lampung Ibu Mbak Nunik Itulah tentunya info yang kita dapatkan bahwa Ibu Riana berada di Jakarta sampai tanggal 25 September persahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan proyek yang dilakukan bareng Lesar Entertainment semalam Lancar, sukses, amin, iya, nobal, alamin, doakan yang terbaik untuk idola kita. Dan pastinya kita juga mesti menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Ini informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.